Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini Saya mengajak kita mari kita bersaat teduh sejenak Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam diri anak Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugrahmu di dalam kehidupan kami untuk minggu-minggu yang boleh kami lewati Tuhan, engkau masih menolong kami, menyertai kami, hingga sampai pada hari ini, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa, kami bersyukur Tuhan, untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh kembali berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami, Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih-lebih kami rindu mendengarkan sabd-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, inilah kehidupan kami. Inilah totalitas hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami rindu untuk memuji Engkau. Berkati kami Tuhan, layakkan kami, biarlah keberadaan kami di tempat ini boleh menjadi hormat kemuliaan namamu di surga. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami di dalam tanganMu kami serahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian Shalom. Shalom Tuhan Allah beserta saudara-saudara Mari kita awali ibadah kita ini Kita angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan Kita katakan Yesus kami puja Kami sembah sebagai Raja Mbah sebagai berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya Seperti seorang gembala mencari dombanya Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya Begitulah aku akan mencari domba-dombaku Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat Haleluya Puji Tuhan itu Lebih dalam lagi lebih dalam lagi, ku rindu kau, Tuhan, lebih dari segala. Saat ini kita membaca firman Tuhan Yang dikutip dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 9 Kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 9 Saya rindu kita membacanya secara bergantian Saya akan membaca ayat yang ganjil Bapak ibu jemaat yang dikasihi Tuhan membaca ayat yang genap Beginilah firman Tuhan Pada waktu itu juga akan muncul Mikael Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kemudian aku, Daniel, melihat. Maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit satu masa dan dua masa dan setengah masa dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu maka segala hal ini akan digenapi kita bersama-sama adapun bersama-sama tetapi ia menjawab pergilah Daniel Sebab firman ini akan tinggal bersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman Demikianlah firman Tuhan saat ini saudara-saudara Tuhan memanggil kita untuk datang di hadapannya Mari kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan Berkata bahwa berdosa maka kita menipu diri dan kebenaran tidak ada di dalam kita Namun jika kita mengerti kita Maka ia adalah setia dan adil Ia mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita Sebelum kita berdoa Mari kita angkat ujian kita Langsung berpengharapan Kuasamu sanggup menyembuhkan Engkau lah Sumber pengharapan, kuasaMu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah. hanya padamu, Yesus kalah segala. sumber pengharapan kuasamu sanggup menyembuhkan jiwaku. Salih. Karena Bapa kami yang di surga Engkau maha kasih dan maha murah. BerkatMu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa kami dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hatimu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan. Untuk kebaikan kami sendiri Kami juga sering sekali mengabaikan petunjuk dan bimbingan roh kudus Kasihanilah kami orang berdosa ini Ya Tuhan Engkau adalah sumber segala berkat Dan sumber kebahagiaan kami Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami Dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Amin Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Kita terima janji pengampunan yang daripada Tuhan Melalui firman Tuhan yang berkata Beginilah firman Tuhan Tetapi setinggi langit di atas bumi Demikianlah besarnya kasih setianya Atas orang-orang yang takut akan dia Sejauh timur dari barat Demikian dijauhkannya Daripada kita pelanggaran kita Amin Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita Saat ini saya ajak kita Mari kita bersorak-sorai Mari kita Berikan suara yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Karena dia adalah Tuhan yang hebat Amin Sambil bertepuk tangan kita mengangkat pujian kita Kau yang hidup di dalamku Kita akan duduk kembali Kita kembali membaca firman Tuhan Yang dikutip dari surat kisah para rasul pasal 13 ayat 35 sampai 41 Kisah para rasul pasal 13 ayat 35 sampai 41 Beginilah firman Tuhan Sebab itu ia mengatakan dalam mazmur yang lain Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan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 jika diceritakan kepadamu Demikianlah firman Tuhan Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Amin Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat Menerahkan persembahan persepuluhan Dilanjutkan dengan persembahan yang pertama Kedua ketiga Di tempat persembahan yang telah disediakan Dengan tetap menjaga janji dituntun oleh Bapak Ibu Pelayan Mengingat firman Tuhan yang mengatakan Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan Karena Allah mengasihi orang yang memberi diri kita Kita membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan Sambil bernyanyi Ya'ezumangi kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita angkat pujian kita katakan ini aku semua milikmu Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Mari kita berdoa Bapak yang baik Pagi hari ini kami ada di hadapanmu Kami bersyukur Untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan Di dalam kehidupan kami Kami ada di hadapan Tuhan Saat ini Merindukan sabdamu Tuhan Kami memohon Berfirmanlah kami mau mendengarkan isi hati Tuhan Karena kami percaya bahwa firmanmu adalah kekuatan Bagi hidup kami Di dalam menjalani hari-hari kami Hambamu yang terbatas hanyalah manusia biasa Dia hanyalah alat di tangan Tuhan Kami percaya bahwa Tuhan sendirilah Yang akan berbicara melalui hambamu Kuatkan dan mempukan hambamu untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi bahan khotbah bagi kita pada hari ini dikutip dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8 Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8 saya akan membacakannya untuk kita semua beginilah firman Tuhan Ketika Yesus keluar dari bait Allah seorang muridnya berkata kepadanya Guru lihatlah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 Sejauh demikian, pembacaan Firman Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap orang pasti memiliki kekaguman terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Sekali lagi, setiap orang pasti memiliki kekaguman. Atau kebanggaan tersendiri terhadap sesuatu hal atau terhadap seseorang Kagum adalah perasaan heran, takjub dan tercengang Yang biasanya rasa kagum ini akan disertai dengan pujian-pujian Kepada apa yang dikagumi atau yang dibanggakan Kekaguman yang berlebihan Kepada seseorang saya mau katakan itu tidak baik Ada sepenggal lagu rohani yang mengatakan begini Sempat membuatku terpesona Sempat membuatku terpesona Sempat membuatku terkagum tetapi hanya sempat, mengapa Bapak Ibu? Karena rasa kagum atau terpesona yang berlebihan kepada seseorang atau kepada sesuatu akan membuat kita terlena, terhanyut, dan terpaku. Ada begitu banyak jemaat Tuhan yang terpesona. Ada begitu banyak di antara kita yang terkagum-kagum mendengarkan ketika seorang pendeta berkhotbah. Wow, luar biasa khotbahnya menyentuh. Wah, luar biasa khotbahnya mengena. Luar biasa. Khotbahnya lucu. Saya bisa tertawa. Kagum, terpesona, bangga terhadap pemberitaan firman Tuhan Tetapi hanya sebatas itu Terkagum-kagum Selesai ibadah Maka kekagumannya pun akan berakhir Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini juga berbicara tentang kekaguman para murid ketika mereka melihat Bait Allah. Kita tahu bahwa Bait Allah bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Ini juga menunjukkan identitas mereka sebagai umat Allah. Jadi, Bait Allah. Gereja, kalau menurut kita sekarang, adalah sesuatu yang sangat dibanggakan oleh mereka. Itulah sebabnya, pada ayat yang pertama, kita melihat para murid diwakili oleh satu orang murid di sini. Ia mengungkapkan kekagumannya. Ia berkata kepada Yesus, 'Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu.' Itu kekaguman mereka Kekaguman para murid ketika mereka melihat baik Allah Yang dibangun dengan sangat bagus sekali Alkitab mencatat bahwa baik Allah itu Dilapisi dengan lapisan emas Sehingga ketika ada cahaya matahari Menyinari baik Allah itu Maka akan memantulkan cahaya Yang cahaya keemasan yang sudah pasti akan menyilaukan mata Setiap orang yang memandangnya Barangkali pada waktu itu sedang siang hari Ketika mereka melihat baik Allah itu Yang dilapisi dengan emas Lalu dipancarkan, dipantulkan Cahaya keemasan Menyilaukan mata mereka Lalu pada akhirnya mereka mengatakan kepada Yesus Guru betapa kokohnya Betapa megahnya gedung-gedung itu Mereka takjub mereka kagum, mereka terpesona melihat baik Allah yang sangat bagus itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Pada ayat yang kedua Yesus berkata, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan. Terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Kau lihat batu-batu yang engkau banggakan itu. Kau lihat gedung-gedung yang membuatmu terpesona dan bangga itu. Ingatlah. Tidak akan ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Apa yang engkau banggakan itu pada waktunya akan diruntuhkan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang mau kita pelajari dari jawaban Yesus Terhadap kekaguman Para murid melihat baik Allah ini Kita disadarkan Agar kita tidak terikat Dan tidak terfokus Pada hal-hal yang duniawi yang fana ini Kita disadarkan bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal Semuanya akan berakhir Amin Keindahan Kemegahan Kecanggihan Kejayaan Kepintaran Ketenaran Jabatan Kekuatan Ada batasnya Dan pada akhirnya Itu akan berakhir Ini yang mau Yesus katakan Jangan menggantungkan hidupmu Atas apa yang engkau banggakan saat ini Jangan menggantungkan hidupmu Atas apa yang membuatmu terpesona saat ini Jangan menggantungkan hidupmu Atas apa yang engkau anggap sekarang hebat Atas sosok orang yang engkau anggap itu kuat Jangan terlalu bangga Terhadap apa yang engkau miliki saat ini Karena pada waktunya Itu akan Berakhir, akan diruntuhkan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Mari kita bertanya Pada diri kita saat ini Apa yang sedang kita kagumi Apa yang sedang membuat kita terpesona Apa yang sedang kita kagumi dan banggakan Apa yang menyilaukan mata kita saat ini Barangkali kali ada bapak ibu sidi di sini yang bangga dengan kecantikan istrinya atau kegantengan suaminya itu juga sebuah kebanggaan membuat kita terpesona. Ada sazinuna terpesona, aku terpesona, terpesona aku memandangmu pandang-pandang terus sampai lupa segalanya ingat. Kecantikan Dan kegantengan itu Tidak akan bertahan lama 60 tahun Kalau tidak pakai skin care Tidak akan kelihatan indah Ego febis siga-siganya Akan termakan oleh usia Engkau saat ini Sedang terpesona Engkau sedang kagum Engkau sedang membanggakan Hebatnya, pintarnya, kuatnya Ada batasnya Jabatan juga ada batasnya, dua periode maksimal. Jangan terlalu bangga, jangan terpesona, jangan terlena, jangan terpaku. Jangan terkagum, terpesona, karena dia terlalu bijak kalau berbicara, suaranya besar dan lantang. Suatu hari, dia tidak akan bisa berbicara dengan lantang seperti itu. Oleh berbagai faktor, Atau mungkin kita sedang membanggakan Terpesona dengan bangunan kita Ingat Bapak Ibu Tahun 2005 Ada begitu banyak orang yang membanggakan bangunannya Tetapi dalam sekejap itu Diruntuhkan oleh gempa bumi Bapak Ibu Saudara Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Yesus menubuatkan Keruntuhkan baik Allah itu Dan pada akhirnya sejarah mencatat Bahwa pada tahun 70 Apa yang telah dinubuatkan Yesus Tentang runtuhnya baik Allah itu Telah terjadi Baik Allah itu runtuh pada tahun 70 Tetapi lebih daripada itu Kita tahu bahwa minggu depan ini Kita akan masuk pada minggu itu, itu Kehidupan yang kekal Minggu ini kita juga diingatkan tentang akhir zaman. Kalau kita melihat pada Markus pasal 13 ini diberi judul perikop di atas, yaitu khotbah tentang akhir zaman. Inilah yang mau dijelaskan Yesus di sini, Bapak Ibu. Ketika para muridnya bertanya kepadanya, katakanlah kepada kami pada ayat yang keempat. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi Katakanlah kepada kami kapan itu akan runtuh Dan katakanlah kepada kami apa tanda-tandanya Kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya Bapak ibu saya percaya bahwa Pertanyaan para murid ini juga adalah pertanyaan kita Kita mau kapan Kita mau bila mana Kita mau apa tanda-tandanya tetapi apa yang Yesus katakan dalam Markus ini di ayat yang ke-32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapak saja. Walaupun memang Bapak Ibu kita tidak bisa pengkiri. Ada begitu banyak penafsir-penafsir. Ada begitu para nabi-nabi zaman ini. Yang selalu mengklaim kapan hari kiamat. Istilah mereka Kapan akhir zaman itu akan tiba Termasuk di masa pandemi ini Banyak orang yang mengkait-kaitkan istilah corona dengan akhir zaman Banyak yang mengkait-kaitkan kata corona, corona dengan angka 66 Ada banyak penafsir-penafsir Yang mengatakan akan datang Kristus akan kembali Ini sudah akhir zaman Kalau kita melihat Dalam sejarah Kita membaca Ada begitu banyak penafsir para nabi-nabi Bukan nabi dalam Alkitab Tapi nabi-nabi zaman sekarang ini Yang selalu memang menafsir Bahkan sampai dengan berani Mengklaim pada bulan ini Pada tahun ini Bahkan pada jam ini Ada yang pernah bunuh diri Karena malu Dia sudah menubuatkan pada tanggal ini Jam ini akan Kiamat, akhir zaman Tidak datang-datang Maka karena malunya dia bunuh diri Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Tidak ada satupun yang tahu Kita melihat di sini bahwa Yesus Tidak memberi jawaban Tetapi Yesus hanya menjelaskan Apa tanda-tandanya Ayat 6, ayat 7, ayat 8 apa yang dikatakan Akan ada banyak orang Dengan memakai namaku Dan berkata akulah dia Dan mereka akan menyesatkan Banyak orang termasuk kita Maka waspadalah Hati-hati Jangan lengah Jangan terlena Jangan terpaku Datang banyak orang memakai namaku, "Akulah Dia, Aku Yesus," atau "Zaman Dan saya kira di masa kita juga ada yang seperti itu: memakai nama Yesus, memakai nama Yesus atas dasar kasih, tapi sebenarnya mau memanfaatkan orang lain. Bertopengkan kekristenan, bertopengkan Kristus. Tapi sebenarnya Asuga tua Serigala yang buas Yang siap menerkam kita Hati-hati Waspadalah Karena ada banyak nabi-nabi palsu Akan banyak orang yang akan menyesatkan kita Itu di ayat yang ke-6 Itu yang Yesus katakan Itu tanda-tandanya ya Lalu yang kedua, di ayat yang ketujuh akan terdengar dari perang atau kabar tentang perang. Kejahatan akan terjadi di mana-mana, kekacauan akan terjadi di mana-mana, pembunuhan akan terjadi di mana-mana. Itu tanda-tandanya kata Yesus. Di ayat yang ke-8, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan bahkan kalau kita mau membaca lebih lanjut bapak ibu di ayat yang ke sembilan ia berkata di sini hati-hatilah kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan diperhadapkan ke muka penguasa-penguasa tetapi ingat Yesus berkata dalam perikop ini semua itu Barulah permulaan penderitaan Menjelang zaman baru Ini baru awal Bapak Ibu ya Belum akhir apalagi puncak Ini baru awal penderitaan Oleh karena itu Yesus memberi kita nasihat Jangan kamu gelisah Ketika engkau mendengar perang Ketika engkau mendengar kelaparan, Ketika engkau mendengar Berbagai kejahatan terjadi dimana-mana Ketika engkau melihat ada orang Yang menyesatkan sesamanya Jangan gelisah, jangan panik Jangan gegabah Tetap tenang Waspadalah Supaya jangan ada orang Yang menyesatkan kamu Itulah tema kita minggu ini Waspadalah Jangan sesat Bapak ibu saudara Yang dikasihi Tuhan Penderitaan Sering sekali membuat kita tidak mampu bertahan Dalam kesetiaan kita kepada Tuhan Penderitaan sering sekali membuat kita menjadi jatuh Penderitaan sering sekali membuat kita memilih jalan Yang lebih luas, yang lebih lebar Memilih jalan yang lebih menyenangkan Tapi sebenarnya menyesatkan jiwa kita Yesus berkata Pada ayat yang ke ketujuh bagian C Semua penderitaan itu harus terjadi Tidak boleh tidak Sudah dinubuatkan Harus terjadi Peperangan itu harus terjadi Gempa bumi itu harus terjadi penganiayaan itu harus terjadi Kelaparan itu harus terjadi Maka waspadalah Biarlah semua penderitaan itu Tidak membuat kita tidak mampu bertahan. Dan akhirnya memilih jalan yang luas. Yang pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Tetaplah bertahan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-13 bagian B. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan diselamatkan. Amin. Maka bertahanlah. Bertahanlah di tengah-tengah penderitaan yang sedang engkau alami saat ini Bertahanlah Bertahan bukan dalam arti menyerah Tetaplah setia kepada Tuhan Karena ketika kita setia sampai pada kesudahannya Itulah yang akan diselamatkan dan diberi mahkota kehidupan Waspadalah jangan sesat Sekali lagi Bapak Ibu jangan memberhalakan semua yang ada di dunia ini Jangan menggantungkan dan mempercayakan hidupmu Atas apa yang saat ini sedang kita banggakan Karena pada waktunya itu akan berakhir Tetapi gantungkanlah Dan percayakanlah hidupmu Kepada Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkanmu. Karena beriman tidak hanya sekedar percaya Tetapi beriman adalah Mempercayakan hidup Kepada Tuhan Jangan terlalu mempercayakan Hidupmu pada kekuatanmu Jangan terlalu mempercayakan Hidupmu pada kekayaanmu Pada kehebatanmu Tetapi percayakanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara Waspadalah Jangan sesat Berjaga-jagalah Tetaplah berpegang teguh Pada iman percaya kita Tetaplah berpegang teguh Pada anugerah keselamatan Yang diberikan oleh Yesus bagi kita Beberapa minggu yang lalu khotbah kita Adalah tentang keteguhannya Orang yang sudah memiliki pegangan yang kuat Orang yang sudah memiliki pegangan yang kokoh Ibarat yang sedang berada di tengah lautan Ia tidak akan gampang dihanyutkan Ia tidak akan gampang diombang-ambingkan karena dia sudah punya pegangan, yaitu pelampung Dalam iman kita Kehidupan kita sebagai seorang Kristen Kita harus memegang teguh iman kita Pegang teguh, jangan lepaskan Sehingga badai apapun, penderitaan apapun Sehebat apapun, ajaran-ajaran orang Yang mau menyesatkan engkau Ketika engkau berpegang teguh pada imanmu Maka engkau tidak dapat disesatkan oleh siapapun, oleh sebab itu, Bapak Ibu, sekali lagi, waspadalah. Jangan ada yang menyesatkan kamu, dan waspadalah. Jangan menjadi penyesat bagi sesamamu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertahan di tengah penderitaan, karena apa yang dikatakan oleh Yesus di sini itu baru permulaan. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Ayat tepalan kita Markus pasal 13 ayat 5B Waspadalah Supaya Jangan ada orang Yang menyesatkan kamu Kita bersama-sama Kita berdoa Tuhan terima kasih Pada minggu ini Engkau boleh mengingatkan kami, agar kami boleh tetap waspada, agar kami boleh tetap mawas diri, tidak lengah, agar kami tidak disesatkan, baik oleh berbagai pengajaran, oleh berbagai penderitaan, maupun oleh berbagai kebanggakan, pihak yang kami puja dan yang kami andalkan di tengah-tengah dunia ini. Karena hanya Engkaulah andalan kami, hanya Engkaulah Tuhan yang kami banggakan, dan Engkau Tuhan yang mampu menolong dan membebaskan kami dari setiap penderitaan-penderitaan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, jilah namaMu dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. FirmanMu pelita bagi kakekku. FirmanMu. Oh. Mm -hmm. Firman Tuhan, marilah kita menyambutnya Dengan mengikrarkan pengakuan iman kita Bersama segala orang percaya Di seluruh dunia, cemaat diundang Berdiri Kita mulai Aku percaya kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa Khalid Langit dan Bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria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 Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Silahkan duduk kembali Saat ini kita mendengarkan Warta Jemaat Warta Jemaat Minggu 14 November 2021 Tempat PA di lingkungan Lingkungan Afilaza di rumah Amaina Nobel Telombanua Maranata di rumah Amaina Melani Saombe di gedung kebaktian Onositoli di rumah Amaina Aksela Zebua. Seforo Azi di rumah Inajoni Telombanua Ilibadalu di rumah Ama Inafanes Halawa Landatar di gedung Kebaktian Lasarabahili Di rumah ama Prince Zibua Nazareth Di gedung Kebaktian Dasperdani di rumah Ama Wirazaluhu Tuemberwaulu Di rumah ama Inaaksel Telumbanua Mudik Lingkungan mudik Sabtu 20 November 2021 di gedung kebaktian keadaan keuangan dari tanggal 7 sampai dengan 13 November 2021 sebagai berikut saldo kas sampai dengan tanggal 6 November 2021 rp rupiah. persembahan dari tanggal 7 Sampai dengan 13 November 2021 Rp45.223.500 Rincian dapat dilihat di layar monitor Pengeluaran dari tanggal 7 Sampai dengan 13 November 2021 Rp36.373.500 Rincian dapat dilihat di layar monitor saldo kas sampai dengan tanggal 13 November 2021 390.597.946 rupiah Persembahan pesta panen yang baru diterima dari lingkungan. Lingkungan 41, 42 Jalan Selamat, 440.000 rupiah. Lingkungan 59 Saombe, 375.000 rupiah. Lingkungan 98, 100 Lasarabahini, 260.000 rupiah. Lingkungan 113 Luhamboyo. 250.000 ribu rupiah Yang lahir Anak keluarga Amaina Ina Edzar Zalivu Lingkungan 25 Tandavana Anak kedua Lahir pada hari Rabu 10 November 2021 Anak laki-laki Anak keluarga Amaina Ina Andratil Lingkungan 42 Hili Badalu Anak kedua Lahir pada hari Kamis, 11 November 2021, anak perempuan, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Yang menikah, laki-laki, Alvin Oloheta Varuvu, MD, lingkungan 125 Das Perdani, anak keluarga Ama In Alvin Varuvu. Perempuan, Rini Fatmawati Ziga. Jemaat muawa Resort 1 BKP pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 18 November 2021 pelayanan sepekan hari Senin tanggal 15 sermon pelayan dan warga Jemaat pembelajaran KTKS Hai Selasa tanggal 16. PA Komisi Hana Emanuel Pembelajaran Katikisasi Sidi Rabu tanggal 17 Pelayanan di Lapas Sermon Guru-guru Sekolah Minggu PA Komisi Perempuan Pembelajaran Katekisasi Sidi Kamis tanggal 18 PA Komisi Lansia Pelayanan Kesehatan Kegiatan Tim Doa Pembelajaran Kategorisasi Sidi Jumat Tanggal 19 Latihan Vokal grup Komisi Bapak Sabtu Tanggal 20 Pelaksanaan sidang majelis jemaat Dimulai pukul 14 WIB Diundang seluruh majelis Untuk hadir pada kegiatan tersebut Minggu 21 November 2021 Minggu peringatan kehidupan kekal dilaksanakan perjamuan kudus di setiap ibadah sekaligus pengumpulan persembahan perjamuan kudus persembahan dana pelayanan sinodal untuk kantor sinode dan persembahan untuk komisi diakonia. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 Sampai dengan 14 November 2021 Tuhan Yesus memberkati Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat Yang telah hadir mengikuti ibadah hari ini Kami mengundang kita beribadah setiap minggu Pada pukul 6.30, 8.45, pukul 11, dan pukul 19 Dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gungistoli Atau di channel youtube NKP Jemaat Kota Gungistoli Tuhan Yesus memberkati Sekarang pengumuman tentang penggembalaan Pengumuman tentang saudara-saudara kita Ikuti panggilan penggembalaan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Oleh karena kemurahan Allah Melalui kasih Yesus Kristus Tuhan kita Dengan ini diumumkan kepada jemaat Bahwa saudara-saudara kita yang bernama Sadarman Hulu Dan Melifid Dengan sungguh-sungguh telah mengikuti penggembalaan Sesuai dengan pengumuman pada tanggal 5 September 2021 Telah menyadari Dan bertobat Dari dosa-dosa mereka Kepada Allah Sehingga mereka layak menerima Dari Yesus Kristus Firman Tuhan berkata Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya Yang baru sudah datang 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Pada hari ini dengan sukacita kita menyambut mereka untuk kembali bersama-sama bersekutu dengan kita di dalam Yesus Kristus. Melalui hal ini kita juga diingatkan sebagai Tuhan. Karena itu perhatikan sama bagaimana kamu hidup. Orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat itu janganlah kamu bodoh usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah Efesus ayat 15 sampai Demikian pengumuman ini disampaikan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian amin Bapak ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Hidup ini adalah sementara Namun biarlah dalam kehidupan kita Kita tetap setia kepada Tuhan Dan seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi Marilah kita terus waspada di dalam hidup ini Biarlah kita tetap bijaksana Di dalam menjalani hari-hari kita Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Oleh karena itu Marilah kita meminta pertolongan Tuhan untuk mengajari kita Untuk boleh menghitung hari-hari kita Supaya kita lebih bijaksana lagi Kita akan mengangkat doa-doa permohonan kepada Tuhan Dan kita akan kembali ke rutinitas kita masing-masing Sebelum kita berdoa Mari kita angkat satu pujian kita Ajar kami Tuhan menghitung Ajar kami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 Untuk boleh beribadah, untuk boleh ada di hadapan Tuhan sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Persembahan perpuluhan, persembahan capan syukur kami. Kami memohon Tuhan apa yang telah dilakukan dan diberikan kepada-Mu. Baik waktu mereka hidup mereka bahkan apa yang ada. Biarlah Tuhan boleh menerimanya. Menjadi kemuliaan dan kesukaan hati Tuhan. Dan senantiasa melimpah ruahkan berkat-berkat yang baru di dalam seluruh jemaat. Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam setiap cita-cita mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keluarga mereka, Tuhan Yesus senantiasa mempunyai Sehingga hari lepas hari umat boleh senantiasa menikmati sukacita. Dan tak berhenti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami boleh diingatkan. Agar kami boleh tetap mawas diri. Agar kami boleh tetap waspada dan hati-hati. Agar kami boleh memiliki hati yang bijaksana sehingga gampang disesatkan dan diombang-ambingkan oleh setiap orang bahkan setiap penderitaan bahkan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu bahwa di sekitar kami ada begitu banyak peristiwa yang terjadi bahkan dalam kehidupan kami sering sekali kami menghadapi penderitaan yang kala kami tidak mampu menghadirkan jalaninya. Tetapi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami. boleh tetap bertahan. Di tengah-tengah situasi. Baik dalam suka maupun duka. Kami boleh tetap berpegang teguh. Pada iman dan keyakinan kepada Kristus. Karena setiap kami yang boleh bertahan. Sampai pada kesudahannya. Itulah yang akan diselamatkan. Dan itulah yang akan diberi makhluk. Tuhan, terima kasih Tuhan biarlah FirmanMu hari ini boleh menjadi rema yang selalu mengingatkan kami dan meneguhkan iman kami dalam kami menjalani sepanjang satu minggu ini. Tuhan berkatilah seluruh umatMu. Engkau tolong, Engkau mampukan mereka dalam menjalani satu minggu ke depan ini. Biarlah Tuhan menyertai dan biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa. Menunjukkan yang boleh menjadi berkat bagi kehidupan Kami berdoa untuk yang sakit Baik yang ada di hadapan Tuhan saat ini Yang ada di rumah sakit Apapun sakit yang mereka di mohon Tuhan belas kasih Engkau senantiasa nyatakan Sembuhan bagi mereka Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka oleh karena kematian orang-orang yang mereka kasihi, kami memohon Tuhan Engkau menghiburkan hati mereka. Kami berdoa untuk beberapa keluarga-keluarga, saudara-saudari yang akan melangsungkan pernikahan pada minggu depan ini. Kami memohon Engkau turut campur tangan, biarlah pesta pernikahan dan boleh berjalan dengan baik. Boleh menjadi bagi mereka semua dan menjadi kemuliaan bagi namamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan yang bekerja di bidang pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah ini, ke Pulau Nias. Anugerahkan kepada setiap pimpinan kami hati yang penuh dengan kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan, biarlah mereka boleh mengerjakan dan menger melakukan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai yang Tuhan ke Bapak kami berdoa untuk seluruh hamba BNKP secara umum BPHMS, BNKP, BNKP secara khusus Majelis Jemaat BPMJ dan seluruh pendeta Yang ada di BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli Tuhan tolong menampukan kami Untuk boleh mengerjakan pekerjaan yang mulia ini dengan hati yang tulus penuh dengan suara Biarlah setiap program pelayanan Boleh berjaya baik dan tolong kami Tuhan dalam pelaksanaan sidang majelis yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 ini. Tuhan berkati dan persiapkan seluruh para hamba Tuhan untuk boleh mengikuti pertemuan para hambaMu Tuhan. Terima kasih Bapak kami akan pulang dan kami mempercayakan kehidupan kami di Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Berdoa dan bersyukur. Dan yang telah mengajar kami berdoa bersama. bapa kami yang di surga. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Makanan kami yang Kami akan kesalahan kami. Dan bawa kami ke dalam. Tetapi lepaskanlah kami jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada dan terimalah ber Tuhan membimbing engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah Padamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Bila sangkakala menggenggam, bila sangkakala menggenggam dan zaman berhenti, pacar baru yang ada di mereka. Let's go!